Di episode kali ini saya akan membahas dasar atau basic lighting Apa saja jenis jenis sumber lighting, dari mana saja arah lighting, dan kemana-mana tetap di channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Zaki di channel Zaki Zulfikar Foto Video di mana channel ini akan selalu ngebahas mengenai produksi foto dan video. Jadi buat teman-teman yang rasa tertarik di du dengan dunia foto dan video, bisa langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan updatean video-video dari channel ini. Nah kita langsung aja ke pembahasan pembahasan kali ini kita bakal ngebahas mengenai basic lighting atau dasar lighting. Dimana basic lighting ini sangat penting karena sesuai pengertiannya kayak misalnya fotografi aja kita itu melukis dengan cahaya jadi kita menangkap gambar itu di gambar kita adalah gambar-gambar atau objek-objek yang terkena cahaya jadi ini sangat penting Nah jadi kita bakal ngebahas basic lighting di sini yang pertama dari sumber lightingnya atau sumber cahaya Di sini ada tiga macam sumber cahaya yang umumnya, Sumber cahaya yang pertama adalah available light. Available light di sini pengertiannya itu adalah cahaya-cahaya atau sumber-sumber cahaya yang tidak bisa kita atur powernya. Atau intensitas cahayanya itu kita nggak bisa atur. Kayak misalnya di disini ada, kita bilang ada matahari, ada kayak di ruangan itu ada room light. Room light itu kayak... Cahaya-cahaya yang dari lampu Lampu-lampu rumahan atau lampu-lampu jalan Kayak gitu kan kita nggak bisa atur nih Intensitas atau power cahayanya sendiri Itu disebut available light Yang kedua adalah Artificial light Artificial light di disini Cahaya-cahaya atau sumber-sumber cahaya Yang bisa kita atur powernya Misalnya ada flash eksternal, Flash studio Udah itu untuk video ada Kayak lampu-lampu LED, tapi kita Pokoknya artificial itu adalah Lampu-lampu atau sumber cahaya yang bisa Kita atur power atau Intensitas cahayanya Nah yang ketiga adalah mix light Dimana uh, Sumber cahaya ini gabungan antara Available light dan artificial light Nah itu adalah tiga Sumber lighting Yang berikutnya adalah Kita bakal ngebahas Mengenai arah cahaya Nah di arah cahaya ini atau arah lighting ini Ada beberapa Ada pengertiannya macam-macam Teman-teman mungkin bakal ngerasa ada berbeda-beda Cuman di sini saya pakem Bukan pakem ya Yang saya praktekkan dan yang saya tahu Benar-benar arah cahaya itu Intinya ada tiga Nah ini benar-benar cahayanya itu langsung dari depan saya jadi di sini front light Ini arah cahaya langsung dari depan saya Nah selanjutnya pembahasannya adalah side light Nah di sini teman-teman bisa lihat side light arah lampu itu Cuman dari kanan saya Atau side light Dimana eh, terlihat sisi kanan saya Itu terlihat berca ada cahayanya Sedangkan sisi kiri saya terdapat bayangan Ini efek yang terjadi kalau misalnya kita pakai side light yang berikutnya adalah backlight. Backlight itu lampu yang langsung, e, ngarahin langsung ke e, objek. Tapi di belakang objek posisinya. Di sini bisa teman-teman lihat, di belakang saya ada lampu yang langsung ke arah saya. Di backlight ini bisa jadi, pembahasan selanjutnya bakal ngebahas kayak misalnya ada bisa jadi rim light, bisa jadi, Highlight, cuman kita di sini ngebahas tentang arah cahaya dulu. Coba kita matiin semuanya kecuali backlightnya. Teman-teman bisa dilihat semua lampu di sini udah udah mati, cuman tersisa backlight aja. Teman-teman bisa lihat efek yang terjadi dari backlight itu ada garis-garis di sini, garis-garis di badan saya itu pengaruh efek atau efek dari backlight itu sendiri. Sekarang coba kita nyalain semuanya biar kerasa bedanya dan kita coba matiin backlightnya nah ini efek backlightnya udah nggak ada jadi teman-teman bisa dilihat pengaruh-pengaruh atau efek-efek yang terjadi kalau misalnya eh, arah lampu itu kita di sini saya pakai tiga atau empat sumber lampu di mana ada front light, side light, dan back light yang tadi kita bahas Ini back lightnya kita nyalain lagi Nah ini back light <coughs> Nah, sebenarnya arah lighting itu cuman uh, Bukan cuma uh, yang umumnya ada tiga Dari front light yang tadi, udah itu side light, udah itu ada back light uh, Cuman ada yang ng ngomong oval light Sebenarnya saya masih ngasih pemahaman itu sama aja front Cuman Uh, front uh, front ini kan depan depan samping makanya saya arah lighting hanya membagi ke tiga nah ini front light ini side light ini back light nah cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat dan bisa dimengerti sama teman-teman semua cuman kalau misalnya ada masukan atau ada tambahan dan ada ngerasa enggak Kang ini salah, Kang ini kurang tepat Bisa aja teman-teman langsung Komen di kolom komentar Soalnya di sini kita bakal Sama-sama belajar terus ya Ini saya menjelaskan apa yang ada Pemahaman saya dan apa yang saya praktekkan. Jadi teman-teman jangan ragu Untuk komen Karena biar bisa Ngembangin diri saya dan Ngembangin channel ini Jangan lupa tonton terus video-video kita Dan dukung support kita terus dengan cara subscribe Dan Silakan tombol loncengnya, sampai ketemu di video selanjutnya Dadah